Salam jumpa kembali dengan saya Bagus Kris, Acepla, Salam toleransi, NKRI, hidup matiku, Garuda Pancasila selalu di dadaku. Nah di hari yang berbahagia ini, lalu bahagia juga saya memberi salam kepada kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan YouTube yang sudah sukses dan seperti saya ini yang masih dalam tahap pengembangan channel